Assalamualaikum Formit. Ketemu lagi dengan Mimi Cindy. Dengan Mbak Waalaikumsalam. Masalah emang ada. ada. Tapi uh. ada. <laughs> ada terus. Ada terus. Itulah kenapa adanya masalah. Kita mau mau berbagi wawasan, berbagi sudut pandang. sudut pandang. Supaya yang tadinya masalah di luar sana, oleh soulmate, soulmate buat kita juga ya, Sidia, mm -hmm. pastinya. Mm -hmm. ya, pastinya terutama buat kita sih. Betul, mm -hmm. itu menjadi tidak ada masalah. Oke, okay, yep. masalah kali ini yes, kita intip dulu ah, karena okay. ada di DM-nya Instagram. Di DM ya, kali ini ada masalah datang dari soulmate yang mm -hmm. masuk ke DM-nya. Masalah emang ada di Instagram, jadi gini: "Assalamualaikum, mẹ sahabat-sahabat jiwa." Akhir-akhir ini, saya sering melihat di sosmed fenomena saling sindir dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Apa hmm. boleh, karena ada ayat yang mengatakan bahwa kita sebagai manusia mempunyai kewajiban untuk mengingatkan: tolong dibahas dong, baik income, Mbak Mimi, dan Mbak Cindy. Terima kasih. Terima kasih ya, sosmed. Terima kasih ya, so so Mbak nya Gimana, Gimana tuh, Mbak Mbak saling cinindir <laughs> tapi saling. menggunakan Nakan ayat, -ayat, ayat. Al-Qur'an tapi maknanya sih ya hmm? suka jadi yeah. <laughs> yang yeah. dikeluarin tuh ayat Al-Qur'an padahal sebenarnya mau, mau menyudutkan seseorang ya menyinggung ya gimana tuh Mbak? gimana tuh sebenarnya gampang ya kan Sebenarnya kita harus paham dulu yang pertama bahwa agama tuh apa sih itu mm. Ya kan, agama itu kan sebenarnya pedoman hidup hmm. Ya kan, kalau pedoman hidup berarti pedoman untuk kita yang hidup yeah. nah, Menurut uh, Al-Quran, pedoman hidup kita itu Kita tuh ada tujuan penciptaan Nah, tujuan kita diciptakan tuh hmm. Agar kita bisa mengabdi pada Allah dan Sang Pencipta dan Rasulnya Itu, hmm. berarti Uh, Al-Qur'an diturunkan oleh Tuhan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah memudahkan ketaatan kita pada Allah dan Rasulnya hmm. Memudahkan kita melaksanakan uh, tugas-tugas sebagai uh, produk ciptaan Allah itu makhluk gitu. ciptaan ciptaannya. ya. Jadi uh, kita kalau dari sini kita paham maka penggunaan Al-Qur'an itu boleh dengan ayat apapun sepanjang tujuannya memudahkan kita uh, untuk taat pada Allah dan rasulnya. Itu ya. Itu aja, itu sih rumusnya, itu rumusnya. Okay. Tapi mm -hmm. pada prakteknya mm -hmm. yang yeah. menjadikan sering masalah di luar sana adalah Syair Al Qur'an ini justru bukan untuk membuat kita memudahkan kita diri kita sendiri untuk taat kepada uh, Allah dan Rasul ya Mbak ya, tapi untuk saling sindir iya. sesama makhluk ciptaan Allah gitu mbak. Iya, karena nah, memang nggak iya. paham. Jadi sebenarnya kan Al Qur'an tuh pedoman hidup, Islam iya. tuh pedoman hidup. Artinya kalau pedoman hidup itu untuk aku. Ya. Hmm. Bukan pedoman hidup tuh untuk orang. Nah, gitu. jadi dia. kan, Al-Qur'an itu sebenarnya untuk aku, bukan untuk orang. Nah, ketika kita menggunakan Al-Qur'an itu untuk orang, hmm. maka terjadilah Sindir kita menindir. saling menyindir. Uh, sebenarnya, kalau kita diperintahkan, kan, untuk uh, saling tolong-menolong hmm. dalam ketaatan. Tapi kalau menyindir kan bukan jadi taat, iya, kan kita iya. jadi saling tolong-menolong agar kita membangkang. Iya, ya, ya kan? Mm -hmm. Kalau menyindir kan mengotori hati, Iya nah, jadi iya, sulit kan, untuk iya. taat. Mm -hmm. Jadi sebenarnya kenapa kita saling menyindir? Karena kita nggak paham bahwa uh, Alquran diturunkan untuk, untuk perubahan pola kita. Oke. Okay. Mm -hmm. Tapi pertanyaan Mbak tadi ya dari mm -hmm. soulmate kita itu kan kita harus mengingatkan. Hmm, nah, nah, itu iya, iya. bagaimana Ya, Memang kita ada perintah ya untuk menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Hmm. Ya, tapi ya kita memang tugasnya hanya menyampaikan aja. Hanya menyampaikan. Tidak orientasi hasil. Artinya hanya kita merubah. Ya, hmm. tidak di, kita tuh disuruh Tuhan hanya sampaikan, enggak perlu sampai berhasil. Karena kita tidak dimintai pertanggungjawaban hmm. apabila orang ini berubah atau enggak gak perlu sampai berhasil merubah orang lain gitu maksudnya ya, karena kita ya. tidak diberikan kemampuan untuk merubah orang lain tapi hmm. kalau untuk memberitahu hmm. ya, menyampaikan boleh menyampaikan, itu tapi nggak apa-apa eh, hmm. hmm. tapi kan tetap kita ada SOP-nya dalam Al-Quran nah, hmm, iya ya kan, iya. Apa sampaikan apa? kebenaran hmm. dengan cara yang paling ramah hmm. cara yang paling baik ataupun hmm. dengan hikmah Nah, tentu nggak ada yang namanya menyindir, menghakimi, dan memaksa. Ya. Ketika kita menyindir, menghakimi, dan memaksa, itu tidak lagi bernilai ibadah. Mm -hmm. SOP-nya gugur, ya, iya, otomatis. Iya, menggunakan kan, SOP. Ya. Ya. Hmm. Kan memerintahkan, kita diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran. Mm -hmm. Ketika kita menyampaikan kebenaran, dia akan uh, menjadi ibadah kita kalau memenuhi SOP. Okay. itu gitu, hmm, menyampaikan hmm, aja hmm. ada SOP-nya ya, SOP iya. semua jadi semuanya segarang. benar iya, hmm, hmm. jadi semua tuh boleh ngam, em, harus menyampaikan iya harus, hmm, tapi hmm. jangan lupa gak titik, ada komanya menyampaikan dengan, dengan persyaratan ya. atau SOP-nya SOP Allah iya. gitu ya benar, hmm. benar, benar. Hmm. jadi hmm. jangan, ada yang, tersakiti, jangan ada yang tersakiti, jangan ada yang tersinggung ini, gitu ya mbak ya. ya. Ya. Nah, untuk bisa menyampaikan hmm. tanpa membuat orang tersinggung itu tuh gimana tuh Mbak, Mbak Inka bisa kasih tips hmm. atau enggak apa iya. sih kalau menurut ajaran Ikuti aja sebenarnya hmm. keinginan Tuhan, ajaran dia bahwa sampaikan itu tidak disuruh sampai berhasil karena Al-Quran hmm. banyak sekali hmm. ayatnya mengatakan Sebelum. bahwa setiap manusia mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Perbuatan, ya. hmm. Kita tidak dimintai pertanggungjawaban ketika orang itu tidak mengikuti ya. uh, apa yang kita apa sampaikan. Yang kita sampaikan. sampaikan. Hmm. Bahkan Nabi pun nggak bisa kan, juga ya, karena ya? kita nggak bisa mencarakan hmm. orang seperti hmm. Nabi juga nggak bisa. Nah, kenapa kita saling mengindir, Karena yang pertama karena kita ingin orang berubah. Lalu kebenaran menurut kita yang dipegang itu kebenaran menurut kita, hmm. bukan kebenaran menurut Al-Qur'an nah, okay. ya okay. nah, <laughs> Kan referensinya jadi ego eh, iya. kita, ya. harusnya kan referensi kita Al-Qur'an tapi kalau menurut Mbak Inka, Mbak, hmm. itu kenapa orang tuh suka saling menyindir tapi menggunakan ayat-ayat Al-Quran itu yeah. digunakan untuk saling menyindir tuh karena tidak paham mm -hmm. atau emang dia merasa, ya itu tadi ya misalnya, e, dan kebanyakan yang sudah belajar agama ya Mbak, kan pasti yeah. orang nyindirnya hmm. aja pakai ayat Al-Quran gitu, tapi akhirnya jadi ya ilmu ya, kalau itu kan ilmu mm -hmm. ya, mm -hmm. gitu itu karena dia hatau. jadi merasa, paling tahu isi Al-Qur'an, yeah. kenapa sih mbak, Gitu, kenapa gitu bisa terjadi saling mm. sindir itu dengan ayat Al-Qur'an ini. Yeah. Mm. Mm. Sebenarnya kalau bicara ini memang semua kan dari uh, yang paling ba banyak mas, uh, persoalannya kan dari ranah agama ya. Mm -hmm. Ya kan orang-orangnya juga dari ranah yeah. agama. Mm. Jadi bukan karena mereka jahat, sini, mm. ini, yeah. tapi karena nggak paham. Balik lagi ke situ karena ya karena tidak paham ya, ya Tidak Aduh. paham itu tadi yang Mbak Inka di iya. awal mm -mm. Ya, sebutin ya bahwa mm -hmm. uh, sebenarnya kita tuh makhluk ciptaan, mm -hmm. punya tujuan penciptaan itu It yang Mbak itu. Ya, Dan tujuan ya, Al-Quran itu jelas, buku pedoman, buku pedoman, buku pedoman untuk ajaran, bagaimana ajaran Iya, dunia, agama kan berisi ajaran-ajaran, itu iya. tidak paham semua ya. itu tuh Mbak ya, tidak. ya Dan tidak paham mm -hmm. itu untuk aku, untuk aku. digunakan hmm. oleh aku Itu ya kliknya ya, tidak paham kalau itu sebenarnya untuk diri sendiri, ya, sendiri ya, kita sendiri Iya ya. ya, dulu aku juga pelaku sih ya mbak ya terus serang aja aku baca Quran tapi terus waktu aku baca kayaknya semuanya aku mau menyalahkan orang ya, karena Aduh. kita referensinya nih si Anu harusnya begini mm -hmm, si Ano harusnya begini jadi Al Quran langsung kita nih kamu harusnya gini gini tapi kita lupa Rupa. bahwa Al -Quran, gini, Al Quran saya harus gini saya harus gini saya harus gini ya nggak ada ke mm -hmm. ya. kenapa kita mesti memaksakan kebenaran ketika orang itu mungkin nggak butuh kebenaran dari kita? Ih, iya, ya, masing-masing orang punya kebutuhan kebenaran. Mm -hmm. sementara orang itu tidak butuh kebenaran itu. Wow, mm -hmm. bisa ya, Mbak? Ya, bisa kan? Banyak orang, misalnya orang yang merasa benar ya dia udah punya kebenaran, dia nggak butuh kebenaran dari lain Itu, Itu dia emang nggak akan hmm. bisa dikasih tahu iya. Makanya self defense-nya suka keluar, akhirnya jadi perang dingin. Nah, jadi debat, jadi nggak hmm. enak-enakan. Kan eh, seharusnya ketika kita bicara agama yang terasakan kedamaian, hmm. tentram, kenyamanan, kasih sayang. Lalu kenapa kita bicara agama kita berdebat, ya. perang dingin, ya. Jadi kan ada yang Makan salah. sampai musuhan. Yang salah dengan hmm. cara kita kita. Ini, uh, pemahaman, pemahaman kita. Pemahaman kita terhadap ya. agama dan pedomannya, hmm. sekarang buku hmm. pedoman itu ya. Ya. Ya. ya. Jadi itulah sudut pandang spiritualnya ya tentang Al-Qur'an itu tahu, ya. Iya. Sesungguhnya Al-Qur'an itu untuk kita sendiri. Perubahan akhlak. Ya, Jadi penggunaan Al-Qur'an itu bisa ...untuk kita yang mencari kebenaran yang membuat kita jadi taat itu jadi mudah. Bisa juga kita cari pembenaran untuk uh, membenarkan ketidaktaatan kita. Nah, itu bisa begitu juga bisa, ya, Mbak? Tergantung, jadi, ya, tergantung tujuan kita. kita ya? Contoh ya, nah, contoh iya. yang paling gampang. Misalnya mobil nih, ada mobil... Uh, Aku sebut namanya, tapi ini bukan buat iklan. <g McMahid demi -kesan> <laughs> Misalnya ada mobil Kijang gitu ya? Kijang hmm. Innova. Nah, Kijang Innova ini kan tergantung orang yang mau pakai untuk dia pakai ngantar anak sekolah atau untuk dia pakai kerja hmm. atau buat ngerampok. Hmm. Hmm. Nah, Toyota hanya e men eh. menciptakan ya, Toyota, Toyota Kijang mostrar. gitu. Tapi terserah yang menggunakan kita. Dipakai untuk apa, untuk apa? Ya, ya. sama seperti Al-Quran? Hmm. Al-Quran itu diciptakan Allah uh, untuk sesuatu, tapi kita terserah. Kita menggunakan sebagai apa, pembenaran atau kebenaran, hmm. atau menghujat ya. orang, menyindir ya, orang, menghakimi ya. orang, atau buat kita memperbaiki. Ya, Allah tadi. Semuanya bisa, hmm. mana yang ujung-ujungnya ya, ya. membuat kita tambah taat, hmm. dong. Sebenarnya harusnya, ya, Mbak. ya tapi mau dipakai yang lain juga bisa, gitu. Pakai yang lain itu maksudnya gimana? Ya, iya, untuk menyindir, menyindir orang. Oh. Karena Allah memberikan ya, okay. kebebasan hmm. kepada kita. Ya, mau ya. taat silakan, mau kafir silakan, hmm. mau kufur hmm. silakan. Hmm. Sadari aja ada pertanggung jawaban dari pilihan yang kita ambil. Pastinya. Ya. Ya. <laughs> wow. Itu kebebasan yang memang Allah kasih ke kita manusia ya, Mbak? Iya, ya, bebas. Bebas. Islam hmm. itu nggak memaksa. Tapi kita bebas. harus mikir ya, mbak. Ya, kita memilih karena kita mikir atau kita nggak mau mikir juga, gitu. Nah, jadi kalau teman kita yang uh -uh. bertanya ini, uh -huh. uh, ya tinggal milih mau apa, gitu. Yeah. Ya kan, uh -huh. kalau dia ingin uh, tidak ada orang yang saling menyindir, itu sangat impossible. Nah. Yeah. Tidak mungkin, karena dunia ini memang babak prakualifikasi untuk melihat uh, siapa yang paling takwa Makanya tidak mungkin adanya, tidak, tidak ada perdebatan itu nggak mungkin. Emang sunatullahnya di dunia ini kita saling uh, berkompetisi siapa yang paling uh, taat pada Allah dan Rasulnya. Nah, selalu ada jadi perbedaan pendapat. Oh, selalu ya. ada, selalu ya, ada. Ya. jadi memang tidak Cuma bisa. Terus lagi kitanya kitanya, ya. Ya. Ya. Nah, kitanya mau Gimana mm -mm. itu aja? Tapi bengkel bilang kalau kita mau menyampaikan sesuatu aja, pertama ada SOP. -nya. Ada SOP nya Kalau misalnya kita tidak paham SOP itu, ya otomatis pasti kita nyampeinnya. salah salahnya, iya. Suka -suka salah kita, kita ya. juga, ya, salah. Mbak. Ya, iya. harus paham dulu untuk SOP-nya, paham kepengaman ini, ya, ya. di mm -mm. Ya, ya. Dan kalau mm -mm. misalnya kita memang... Uh, udah paham ini kita akan memaklumi adanya perbedaan pendapat justru perbedaan pendapat itu menambah kebenaran yang kita miliki hmm. maka akan bisa merasakan perbedaan pendapat adalah rahmatan lil alamin uh, indah banget ya iya. betulnya harusnya di situ hmm, mm, ya. <laughs> makanya makanya itu ya mbak ya perbedaan pendapat boleh ya nggak boleh berdebat Ya, selama perbedaan selama. itu, pendapat itu selaras Al-Qur'an Al Al Ya, hmm. Betul. ya hmm. jadi bagaimana? Soulmate. Jadi kembali lagi ya, memang Allah juga memberikan kita pilihan gitu. hmm. Nah, kembali lagi kita kembali memilih Mau digunakan sebagai apa ayat-ayat Al-Qur'an ini Untuk eh, melihat kebenaran yang ada di dalamnya atau menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu menjadi pembenaran dari apa yang sudah kita kerjakan ya, gitu kan ya mbak ya jadinya ya betul banget. Iya karena kita juga laku ya sin jadi ya. paham. Iya. <tuk> al <-Quran gul> salah Al-Quran al itu untuk membenarkan <tuk> diri ya. kita yang karena salah sudut pandang ya mi. Ya, salah pemahaman. paham. Betul. Iya. Semoga ya. soulmate yang Menitik episode ini untuk ditayangkan, kita bahas lebih paham lagi untuk menggunakan, untuk memilih sudut pandang mana yang seharusnya digunakan. juga untuk soulmate-soulmate lainnya, itu nah kita masalah. Memang ada, selain ada di YouTube channel, kita juga ada di Instagram, di di Spotify, di Facebook, Spotify. Di Facebook yes. dan di TikTok. TikTok. Jadi, boleh pilih di mana kita juga uh, di postingan postingan Instagram kita, kita menyampaikan ringkirnya masalah emak ya, ada yeah. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Inka secara detail tadi bisa yeah. Semoga uh, soulmate ya, sudah lebih, lebih paham, paham. Ya. Fung, apa, tujuan Al-Quran diberikan al al untuk kita mm -hmm. Dan cara menyampaikan yeah. kalau memang masih mau menyampaikan ya Mbak Inka ya <laughs> Baik soulmate, masalah memang ada Mimi, Cindy dan Mbak Inka pamit mundur